Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel saya di sini, sempat sambilan nah ini merupakan orderan yang kemarin yang lagi proses pengerjaan hak pengalasan bagian dalam dalam video part kita yang sebelumnya dan hari ini telah selesai berbentuk seperti bak dam truk <tuh> Seperti inilah teman-teman atau rekan-rekan yang berada di luar sana Bantu di subscribe channel ini Like and comment Semoga channel ini dapat tumbuh dan berkembang Dan saya mengupload setiap hari Tanpa kalian saya bukan siapa-siapa Mohon di subscribe Like and comment ya. Next kali ini juga ada masuk Mbak Damtuk yang lagi Rehab juga bagian Ini Dilakukan pengelasan ini juga banyak yang kropos hari ini oleh mekanik bapak amai lagi pros pengerjaan hari ini juga dan ini bak dam truk lagi pros pengerjaan untuk hari ini dan bagian dalamnya kita lakukan uh, pengelasan agar berbentuk seperti bak dam truk hari ini juga. Nih, nih umur bakri bro, semangat bro Uh, di Nih, perlengkapan bahan yang nanti yang kita akan juga melakukan proses pembuatan bak dam truk yang orderan telah masuk juga hari ini. Nanti kita akan melakukan pengepresan. Nih. Oke. Okay. Di bagian luar Ini bagian dalam. Ya. Ini ini, yang Ya. Terus pengepresan? ini bagian dalam dari pos pembuatan dam truk khususnya bagian lantai belum dilakukan pos pemasangan masih terlihat bolong tuh lagi pos pengerjaan masuk juga hari ini kita melakukan renovasi atau rehat ya Bagian baknya juga kropos Ya. <tipati> nak dah Awak tu jadi kerewan bang isu lah <laughs> ya panik panik mana bang nampak ama pasuk-pasuk kali ah Aduh lagi proses pengerjaan bagian dalam Ma ma bagi masuklah Tung bahagian pengelasan ini rehab baru ya Pak Mak ya yang lagi rehab hari ini juga karena kropos hahaha <tuh> aduh cuman apulalah ini oke okay. Ini baru masuk hari ini juga, karena kemarin udah parkir di sana, dan mobil itu udah selesai juga pergantiannya. Nanti kita buat review sedikit mobil yang itu, yang telah selesai finishing dalam proses pembuatan badan truk, khususnya bagian list, pelang, kiri, dan kanannya, dan ini bagian belakang. Tuh, lagi proses pengerjaan. Dan ini orderan kemarin uh, sekitar 70% udah hampir finishing dan nantinya kita akan melakukan proses pemasangan bagian lantai dalam itu lagi proses pengerjaan pengapresan bagian samping dinding kiri dan kanan. so begitu teman-teman yang berminat silahkan sedatang saja di kerasa Zal aja jangan bebas kilometer 20 dalam pros pembuatan bak dantuk bak kargo bak mie, l300 dan lain-lain bantu di subscribe channel ini like dan komen terima kasih teman-teman dan see you next time